Sofi kelas satu, satu, satu, kita ceritanya apa? Safa, salat atau bulat? Sofi, salat atau bulat? Sofi, salat atau Salah satu, Tadi siapa namanya. Sopian. sopian, sopian bisa pancasila. Sopian. Ayo ikut, ikuti ya. Pancasila, satu. Ayo ikuti toh. Eh, pancasila, Pancasila. Nah, nanti kita nyakini satu mestinya persatuan indonesia 4 yang oleh hikmat kebijaksanaan dalam perbincangan lima keadilan. Taus ya, ya, yeah. <laughs> ya, ya. yeah. okay, dulu, sari, sari, sari, sari, sari dulu.